Jajanan biskuit, wow! Ini bentuknya sapi, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman, kakak menemukan harta karun berlumpur lagi. Wah tidak, lihat teman-teman. Wah sepertinya ini ada pasirnya juga ya teman-teman ya. Wah ini sepertinya pasir campur tanah gitu ya teman-teman. Wah kita harus ambil wadah ya teman-teman. Kita nanti bersihkan ya teman-teman. Oke let's go. Tarat, ini dia teman-teman wadahnya. Kalian bentuk kakak ya teman-teman ya. Kita nanti cari air bersih ya teman-teman ya. Wow, oter ya teman-teman ya. Eh kita simpan ya teman-teman. Kita ambil semuanya teman-teman ya Oke okay. Nanti kalau sudah bersihkan Nanti kalian mau ya teman-teman ya <guluh> Oke okay. Ini sepertinya loli ya teman-teman Wadidaw ini ternyata yupi teman-teman Lihat teman-teman Ini permen yupi Wah mantul-mantul ya teman-teman Wah banyak sekali teman-teman ini antum mantul oke kita cari air bersih nanti teman-teman ya, wow ini bentuknya bulat ini apa teman-teman wow ini sepertinya permen karet yang viral itu ya teman-teman ya hijau ini teman-teman ada yang bentuknya panjang ya teman-teman wow ini ada yang bentuknya imut juga ya teman-teman ya oke mantul kita cari air bersih ya teman-teman let's go ini dia teman-teman Kakak sudah menyiapkan air di dalam ember Wah, kita harus membersihkannya, teman-teman Oke, kakak sudah menyiapkan wadahnya Kita cuci yang mana dulu ya teman-teman ya Wah, ini yang ini dulu ya teman-teman ya Wah, bentuknya unik ya teman-teman Udah teman-teman, sebenarnya -teman. jadi apa nih teman-teman Tempak ya Wadidaw, ini jajanan biskuit Wow, ini bentuknya sapi teman-teman Mantul. oke kita simpan ya teman-teman ya Lanjut, apa ini ya teman-teman ya bidang ini ternyata jajanan mas melau bentuknya es krim nih ya, teman-teman ya mantul oke kita simpan wah ini apa nih teman-teman ya wow ini bentuknya bulat ya teman-teman ini, ini apa sih teman-teman ya Wah warnanya kuning Oh ini ternyata permen karet viral itu teman-teman Wah gambarnya bebek Oke Kita simpan nih teman-teman ya Wah sudah menemukan tiga ya teman-teman Oke ini Apa ini teman-teman ya Bentuknya panjang itu ya teman-teman ya in Ini ternyata jajanan permen teman-teman Ini jajanan permen bentuknya lipstick cuci ya, teman-teman ya, oke kita simpan, oke ini apa ini teman-teman ya, ya imut -imut ini ini teman-teman, ini ternyata permen teman-teman, wah ini permen emoji teman-teman, wow ada yang senyum, ada juga yang bengong teman-teman, oke kita simpan ya teman-teman ya, oke siapa yang suka permen, jangan lupa sikat gigi sebelum setelah makan permen ya teman-teman, oke kita cuci ini teman-teman. Wow ini permen karet yang viral itu teman-teman. Wow bentuknya bola teman-teman. Mantul teman-teman. Oke kita simpan ya. Lanjut, ada apa ini teman-teman? Wah, ada suaranya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Di apa ini teman-teman? Tebak ya. Wah, wadidau ini permen jelly. Wah, wow, permen jelly teman-teman. Eh, enak ya, wow ada gambar pandanya ya teman-teman oke, kita simpan oke okay, lanjut teman-teman ya. Eh okay, tebak nih teman-teman ini apa teman-teman, wadidah ini ternyata lollipop teman-teman mantul-mantul Wah, lanjutnya ini teman-teman wah kotor sekali wah ini apa sih teman-teman Wow ini permen bentuknya mulut Wow ini ada giginya ini ada bibirnya ini ada kacamatanya wah penasaran nih ya? wah kita simpan nih ya, teman-teman ya oke kita simpan nih teman-teman ya, teman -teman, ya. Oke, Kucu ini teman-teman, ini apa? Ini Yupi atau bukan ya teman-teman? Wah, di betul teman-teman, ini Yupi teman-teman. Wow, Yupi gambarnya hantu. Work out. Yeah, Wah, serem ya teman-teman. Tapi tenang aja, ini rasanya enak kok teman-teman. Oke, kita simpan. Lagi teman-teman. cuci cuci cuci wah tidak kakak menemukan Yupi lagi teman-teman wow Yupi bentuknya beruang badannya besar tangannya kecil kalau mengaum oke ini Yupi baby bus, ya teman-teman ya simpan, oh ya sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video kakak dulu ya teman-teman oke okay, lanjut wow ini ternyata YouTube baby Beast yang bentuknya kecil nih ya, teman-teman, wow ini beruang juga, oke okay, kita simpan lanjut teman-teman wah wow, ini bentuknya panjang panjang nih ya, teman-teman, apa ini teman-teman wow kakak menemukan marshmallow lagi teman-teman, marshmallow karakter Doraemon ya. Lah, lah, lah. Oke, kita simpan teman-teman. Wow, ini apa lagi, teman-teman? Ini apakah permen lagi, teman-teman? Wow, ini permen kipas, teman-teman. Mantul, kita simpan. Wah, dari tadi kakak sudah menemukan banyak jajanan bungkusnya warna kuning, ya, teman-teman. Tapi -teman. dia ya, ini, teman-teman. Ini permen lagi, teman-teman. Wah, ini permen lagi teman-teman. Ini permen karet. Wow, permen karetnya gambar putri duyung, teman-teman. Mantul-mantul. Oh, kakak dari tadi menemukan banyak permen, ya, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Apa ini, teman-teman? Ya, wow, ini ternyata jelly gum. Wah, teman-teman, ya, ini jajanan jelly strawberry teman-teman bentuknya cair wow ada gambar apa ini teman-teman wow ini ada gambar pinguinnya teman-teman mantul mantul nih teman-teman wow kita cuci teman-teman apa ini teman-teman wadidau ini permen kami bentuknya blok Wah wow, ini kenyal-kenyal ya teman-teman mantul-mantul. Oke kita simpan Lanjut ya teman-teman ya Wah oh, ini menjadi kotor teman-teman Ini apa ya teman-teman Wadidaw ini ternyata ciki teman-teman sejagung bakar Wah keren Oke kita simpan Lanjut ya teman-teman apa teman-teman? ini permen Yupi teman-teman. Wah, ini permen Yupi cocok beli teman-teman. wah ada coklatnya teman-teman mantul-mantul. ini yang terakhir ya teman-teman. Wah, kotor teman-teman. apa -teman. sih teman-teman? ini apa sih ya? apa ngeseran ini? wah didang, ini kok bentuknya mobil. Wah wow, ini ternyata permen teman-teman Ini ada permainnya di dalamnya ya teman-teman Oke selesai teman-teman Oke teman-teman makasih sudah nonton video kakak ya Semoga kalian terhibur Jangan lupa subscribe ya teman-teman Aktifin juga tanda loncengnya Sampai ketemu di video berikutnya Semoga bermanfaat ya teman-teman Makasih dadah